I'm just sitting here agak clear to see oke okay. kami uh, dari kbak leembar lengkean uh, sudah berjalan kira-kira 15 menit ke arah kembar 2 susana seperti ini berkabut sekarang kita menuju gua banyak keempat 2. Oke, Harga. Siasalah, pering keempat dua Mantap. Yuk aja semuanya. selanjutnya guys ketasi sudah mulai berubah <coughs> Oke. Itulah. Ah. Lapan awan sudah terlihat di balik pohon-pohon ini. Oke, Bro. <tuh> 20 menit. Eh. <tuh> Pemandangan eh uh apa sudah jadinya enggak enggak uh, gunungan jasmaru terlihat dari sini oke okay. itu sebelah sananya adalah tangganya kembar dua yaitu kembar satu lembaleka tidak terlihat saduh banget huh? penanggungan nah ini kawan penanggungan Oh tidak terlihat tertutup cemara sebelah sini. Ininya saya tunjukkan ini adalah uh, ya kecil. Uh, ini adalah penanggungan. Kita hampir sejajar dengan uh, puncak yang satu. Oh bro bro. <tuh> Rock and roll. <tuh> di lereng puncak kembar 2. Di situ tuh nanti sekitar hujaknya. Masih lumayan di sisi masih Di kembar 2. Di lerengnya ya lereng kembar 2. Ini lumayan masih berkabut. Oke Mas Bro dina suasana menuju nah, kembar 2 itu wujud sana gak? sepit gak gak kepananya mantap nah itu kita sudah berada lebih puncak kembar 1 ketaka kita puncak ulirang tertutup kabut kelihatan sini ah ada kan kalau kita ke pecah oke rock and roll Maju lagi enggak sang petualang suasananya <laughs> sadu guys asli sadu Hah? ini cocoknya nih buat background-background background film seperti seseorang yang kehilangan kekasihnya <laughs> ah uh, kawan angin berkabut ah uh, di puncak empat dua uh. sana sebenarnya tuh harus jual tapi nggak kabut seperti ini angin berembus huh. Ini kembar Aga, sang. Daki, apa enggak? Enggak. <laughs> nah, susah. Teman -teman. Coba kita lihat selebrasi dari Mister Aga. Kembar dua. Oh, tiga ya. Yeah. Uh, ternyata tulisannya di berasa lah, Kak. Tiga dua lima enam. Tapi ini tulisannya tiga satu dua enam. tahu yang mana yang benar. Ya, uh, yang ke sini ya. Ini nah, kesini itu sebenarnya itu jalan melingkar, melingkar. Kalau ke sana saya enggak kelihatan kan ya. Nah menuju ke luka -luka. Linci, linci, bro, punya agak lagel ini lo Kak kelihatan munca agak lagel paling lincah ya ha paling lincah wajah kala kiri goar curi gua ha atuh bas sangar munca ularan terlihat wuhui keren dong Ini suasananya seperti ini, berkabut di bawah tahu teman saya Fauzi itu mana? Nah, kabarnya Di <guluh> bawah kabut itu, kawan. Bulirin, bro? buririn, tidak, tidak satu, lima, enam, enam, Itu, ini itu, itu, mirip kayak itu, itu, itu, itu, awan itu, itu, kabut, kabut itu, nah, nah. nah, itu, ke ini, jalurnya, ada jarak dengar. sana, terus naik puncak bukit sana. Itu nanti akan ketemu dengan kereta di sebelah sana, sana. Ini ini ini naik sana aja memang khususnya lebih berbeda sih dari sini kita sempat di sana atau di sini sempat wos sempat enak naik kan ini? ini ini sempat dan oh. oke okay, <laughs> okay. sempat dulu los. Kita akan menuju ke arah uh, jalannya ke Arjuna ya, tapi nggak sampai Arjuna sih. Sampai ke sana kita juga ingin melihat, uh, ya ke sana sih jalannya Terus sampai ke sana, sampai di situ juga ada puncak walaupun kecil. Uh, kita ingin melihat di balik bukit itu melihat pemandangan kota Jombang, Mojokerto dan bukit uh, Gunung Jatimuroh. Oke. Okay? Bye. kawur ini orang-orang kalau ini betul ya mungkin ya uh, salah satu puncak keempat dua yang tadi saya tunjuk tiga saat tiga masa di sini puncak Arjuna akhir tiga tiga masih jauh di sana puncak agel-agel eh alah kawur kawan uh, tahu kenapa saya bersandar di batu ini ini batu ini ini uh, hangat hangat banget enak nyaman karena di belakang saya ini adalah uh, pusat asap geotermal juga, makanya di sini cukup banget mampu apa namanya uh, menghalau batinya yang di puncak ini nyaman. Nah seperti ini kawan uh, suasananya dan ini. Apa? <tuk> <tuk> ya <Yep>, betul. <tuk> <tuk> ya kawan, di sana itu cantik. Dengan pemandangan gunung Anjasmoro. Terus di sini adalah Kota Batu. Terlihat tertutup awan. Dan saatnya kita akan turun ke kembar lengkan menemui teman kita Oke, kak. Kita menuruni uh, punya kembar dua dalam keadaan berkabut Kita tidak lanjut ke Welirang ataupun ke Arjuno karena saya sendiri sudah pernah ke Welirang dan Arjuno uh, via apa namanya via uh, lemba lengkean kalau misal kepingin uh, menyaksikan apa namanya video saya yang di dipindah Welirang dan Arjuno via lempa lengkean uh, bisa disaksikan ke konten sebelumnya uh, sudah saya link ke apa, ayo, sudah saya Ayo, sudah saya linknya sudah saya tulis ke deskripsi di video ini. Oke, sebentar kita akan turun dulu ya. sebagai pendaki apa Jalanan pulang